Si Sutubs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo what's up guys? Balik lagi dengan gua Adi di channel Si Oke, pada kesempatan kali ini cuy, gua mau buat konten nyamar jadi Mail nih. Ganteng kan gua? Ha! Nih, coba kita join ke grupnya temen gua nih, cuy. Okay. Bruh. <tuk> Apakah diterima? Oh, langsung. Lah, What's up, yo? Hey, Waduh, bang Sutup nggak tuh? Bruh. Oh, no no Ha. No, no, no, no. <tuk> kakak sutup aduh aduh eh jangan kelas sekuat rank lah yuk main rank aja main rank main rank ini main rank yuk tunggu tunggu tunggu oh rank kuy rank rank rank tunggu dulu aku mau ganti skin nanti invi lagi ya Oke, oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay, A okay. few moments later, oh ini nih, ini. semangat ya, semangat. Wow, selalu semangat nih. Ini mantap kali ini ya, mantap kali namanya. <laughs> Aduh, kenapa nih? Kok dibatalkan nih? lagi lah keluar keluar keluar bro hilang banjir suruh keluar nggak <tuk> tuh oke <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> oke okay. okay, kita udah masuk di dalam game nya nih cuy <tuk> ini suaranya siapa sih yang bocor nih Aduh, main aman itu yang kayak mana nih? Oke, oke, oke, oke. Yuk, mail nih, bukan kaleng-kaleng. Yuk, dua singgit, dua singgit, dua singgit. Yuk, tiket balik ke lobby nih, dua singgit aja murah meriah ya kan? Yuk, dibeli, dibeli lah. Gak ada yang mau beli, cuy. Gak ada orang di sini. Oke, dapat sepas kita. Aduh, nih mail mau jualan tiket balik lobby nih? Kok nggak ada orang ya? What? Mau dijual kemana nih tiket nih? Aduh. Wih ada eski panjang ya kan? Ini orang-orang nih di mana sih? Kok nggak ada nih? Aduh. Wih ada pistol loncat-loncat nih, cuy. Waduh. eh ada orang tuh yuk yuk yuk bang bang beli tiket bang balik lobby cuma dua ringgit bang dua ringgit nih bang murah bang woi di kiri kita ada dong di mana tuh di rumah ini kah woi ada sm nih cuy bentar bentar oke dah mana di bawah kali ini Oh, mereka uar di tenda-tenda sini, cuy Ayo, bang, nongol, bang Nih, aduh, aku jualan tiket nih, bang Bang Mau beli tiket nggak, bang? Balik lobby cuma dua ringgit nih, bang Eh Ah, kau kenok satu Mana lagi temanmu bang? Yuk, tiket balik lobby cuma dua ringgit aja, bang Dua ringgit aja nih Yo, yes, yes, yes, yes, oh ini nih, ah uh, selubang selubang, jangan garang garang kali ya kan? Iya, Ya, Ah uh, kau rata ya kan? Hmm, terima kasih bang udah udah beli tiket bang. Huh? Ini ketukar segala ya kan? main-main sama Mael dia cuy gak tahu dia orang bro nih <laughs> waduh si Mael ini cuy suka nge cuy gak tau lah ini kok bisa dapet nya itu dari mana gitu yuk yuk ke komen post yuk ke komen post yuk oke okay sayang eh nih nih ada pelanggan nih aduh ih apa sih notif apa sih kontrol konsumsi anda daya apa sih nggak tahu lah itu apa tuh ada ada aja loh notif itu abang bang beli tiket bang nope. huh? ih galak lo dia bang aku cuma mau jualan nih bang aduh galak galak loh yuk gas gas hmm. Hmm. wih lagi rusuh nih di dalam nih eh ah ya. oh, oh, oh. kau ya rata kau wah laris cuy tiket ke lobby kita ya kan udah dapat empat pembeli nih si Mael nih boleh boleh nih gila satu mayat di luting empat orang ga tuh Yuk mana lagi nih waduh masih empat pembeli nih cuy masih empat pembeli nih mana lagi nih ayolah bang kasian nih dari kemarin belum makan ya kan si Mael nih Makanya jualan tiket ke lobby ini Bang Supaya biar bisa makan nih besok Eits, ada orang depan Lah lah, mau kemana Bang? Aduh, langsung N aja ya kan Pancinya level 99 gak tuh Bang, sini Bang, yuk lah pesan apa? Jangan pelit-pelit kali ya kan. Ini orang jualan enggak mau beli loh. Udahlah. Yuk majuin, majuin cuy. Yuk gasken. Jangan kasih kendor. Eh. Aduh, enggak dapet dong. Aduh, udah kenok juga nih Oh, ini temennya nih Ah, kau ya Mana lagi temenmu, Bang? Oh, ini Sudah kirain udah kenok, tuh Ah, kau Selamat balik lobby, Bang Terima kasih sudah berkunjung, ya, kan Mana lagi nih musuhnya, nih? Itu masih kenok tuh soalnya Bentar, ini ada glue wall nih Lumayan lumayun ya kan Mana temennya nih masa cuma segitu aja nih Aduh Cuma dapat 7 pembeli nih cuy Ini airdrop nih isinya apa ya Waduh, senjatanya Rimbu gak tuh Eh ada pembeli lagi cuy uh, Satu sekuat gak tuh Eh digluolin si abang Ya ada yang ngeflank nih di kiri nih Mana sih abang-abang nih Bang yuk bang beli tiket ke lobi bang Eh eh selo lah selo selo Santai aja bang Nih, dapat diskon kok. Kalau mau beli nih, apalagi satu sekuat ya kan? Hey. Eh, itu di kanan ada orang, cuy. Bra, bra. No, Aduh, no, no, no, no. gak render dong. Bentar-bentar, kita harus agak maju nih. Nah, di sini enak nih. Ih, Aduh. kenok kau mana lagi, temenmu? Itu yang jauh Suruh mendekat lah Biar enak kita Gitu kan Bruh. Aduh Eh mau di dong Ah kau Ah selamat kau ya Balik lobby oh. Yuk, tiketnya masih banyak nih, cuy Yuk, yang mau beli, beli Sini, sini, sini, sini Tadi di sini ada nih ah. Ah, Kau ya copot tuh Oke, rata, cuy Woo. Laris manis tanjung kimpul Eh, bentar Anjir, gua kira orang tadi, cuy Waduh, Ini si Mael nih semangat kali nih usaha cuy Usaha jualan tiket ke lobby ya kan Waduh kok ada gitu loh <laughs> Yuk yuk yuk kena zona mati nanti nih Udah dapet 10 pelang Eh, ada orang tuh Ada orang dia tembakin si Dua. Lah, udah mati sama VSS dong <tuh> Yuk, mana lagi nih Masih dapat 10 pembeli nih cuy Eh, mana tuh Oh, ini di glue no, no, no, no, no, no, no. <tuh> Ah, kau ya Hmm, dapat 11 pelanggan nggak tuh yuk yuk masih banyak nih tiket ke lobi nih cuy yuk promo diskon yuk dua ringgit dua ringgit dua ringgit woduh apaan tuh merah-merah tuh waduh ah oh, kau kenok satu tuh, yuk gaskan majuin, bang tiket balik ke lobby bang dua ringgit bang, ah oh, mau diripet dong nggak bisa, yuk majuin, lah <tik> <tik> ngapain sih adek? Si adek ngapain tuh Lagi looting gak tuh Ih, Mantap juga nih lootingannya mereka nih Thank you, thank you, thank you Bentar Yuk tinggal empat orang lagi nih cuy Yuk, yuk Ayo bang, tiket ke lo Eh, di atas ada orang nih Oke okay. Oke kita tungguin sini cuy Kita tungguin cuy Eh ada yang pakai zipline dong Aku retak kan dinjal Kau nya, nya, nya. Ah. Aduh SG kok kalah sama SM oh. Eh eh Bentar bang Waduh slow aja bang Slow, slow ya kan Slow Sabar Udah dapat 14 pembeli nih Lah Udah bu ya Waduh. Bro. Boya, bro. Oke, kita berhasil buyah cuy. Ini si Mael dapat 14 pembeli nih. Waduh, auto kaya ya kan? Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa di-like dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga ikutan nonton gitu kan. Gua, Adisi Sutup, cabut dulu See you on the next video Bye-bye